Om Swastiastu Rahajeng Semeton Serengsami Kembali berjumpa dengan channel Siwa Sakti Pelubur Dosa Nah materi yang kali ini saya paparkan atau saya sajikan Ini berhubungan sekali dengan keinginan se Sepasang atau pasangan muda yang baru menikah atau menikah pun pasangan yang sudah lama menikah materi tersebut yaitu cara real dan mitos untuk membuat anak laki-laki nah sebelum lanjut ke materi nah, saya mohon bantuannya agar video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri mohon diklik like dan subscribe di video ini nah anda me-like, anda meng-subscribe saya sangat bersyukur sekali karena itu pun adalah suatu penghargaan dari pemirsa dan penonton video ini dengan like dan subscribe merupakan contoh menghargai video orang lain baik dan buruknya video. Carilah manfaatnya, bukan cari jeleknya ya. Nah, materi kali ini akan saya jelaskan yaitu tentang cara real dan mitos membuat anak laki-laki. Jadi, real adalah fakta. Mitos adalah suatu kepercayaan ya. Kepercayaan yang bisa bisa kita wujudkan. Dan, dan bisa menghasilkan sesuatu yang memang kita meyakini Kepercayaan tersebut ya. Nah, yang pertama Untuk mendapatkan atau membuat Anak laki-laki bagi pasangan muda Yang baru menikah Ataupun pasangan yang sudah lama menikah Yang menginginkan momongan anak laki-laki Yang pertama itu satu mendekatkan diri dengan Tuhan nah, arti mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu kita selalu sujud dan bakti dan selalu sembahyang setiap hari nah, ini seperti prinsip orang-orang terdahulu semakin jauh kita dengan Tuhan, Tuhan Tuhan akan menjauh semakin menjauh kita dengan Tuhan Tuhan akan menjauh Semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu mendekati kita. Nah, bagi pemeluk agama Hindu, cara mendekatkan diri dengan Tuhan itu dengan mengaturkan banten atau sesajen pejati yang berisi daksa dan pulan yang mudah dibeli di pasar, ya seluruh kabupaten di provinsi Bali. Banten pejati ini diaturkan di pelinggih bertare yang guru itu memohon pertolongan agar proses membuat anak laki-laki diperkati dan diberi petunjuk. Ini harus pokok wajib dilaksanakan bagi pasangan muda maupun pasangan yang sudah lama menikah. Ya. Nah, di samping itu dalam proses senggama dengan pasangan selalu memohon pada dewa Kamajaya agar beliau sudi turun dan membantu proses tersebut. Kita memohon pada dewa kemuliaan juga agar membantu turunnya calon bayi laki-laki yang kita hendaki. Astungkara mogi, bateri yang guru membantu kita. Astungkara swaha, tak astu astungkara. Hmm. Nah mengenai Banten Pejati Nah ini uh, saya berikan gambaran Sekilas tentang Banten Pejati Nah disini bisa Dicari di google Google google ya Gambar Banten Pejati atau kita beli langsung Di pasar Nah nah setelah ini Banten ini setelah dibeli Diaturkan pada pelinggih ini Yaitu pelinggih rong 3 Namanya putar yang guru atau kemulan Ya ini bagi Umat agama Hindu Nah bagaimana dengan umat agama lain tentunya ada bagi agama islam ya tentunya kita memohon petunjuk Allah petunjuk Allah dan selalu berzikir sebelum proses senggama yang kita lakukan ya kegiatan ini akan berlangsung dengan baik dengan bantuan beliau Allah ya Allah ya. Jadi Allah itu sama dengan Tuhan. Kalau di agama Islam atau Muslimnya Allah ya. Sehingga Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam untuk membantu memberikan petunjuk. Sehingga calon bayi yang kita harapkan laki-laki seperti Nabi Muhammad. Keyakinan akan kebesaran Allah pasti ada bantuan sehingga semua halangan dapat dilalui. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, ini bagi pemeluk agama Islam, ya. Jadi, teori-teori ini bisa dimanfaatkan oleh semua agama, ya, semua agama, ya. Tapi, cuma jalannya yang berbeda. Nah, seperti, seperti selanjutnya, ya. Nah, ini. Nah, berzikir ini seperti membaca Al-Quran setiap hari, ya, dengan dengan seuntai tasbih, ya, seuntai tasbih, dan bisa dilakukan berzikir di rumah maupun di masjid, ya. Ya. Berikutnya itu, nah bagi yang pembelu agama Kristen, Kristen Protestan atau Kristen Katolik, caranya juga sama, itu setiap hari sembahyang. Nah, sembahyangnya di mana? Setiap hari setiap hari minggu sembayangnya di gereja Yaitu memohon agar Yesus dan Bunda Maria memberikan penunjuk Tetapi sebelumnya ya Sebelum kita sembayang tentunya ya Bersih-bersih dulu ya membersihkan ini di sungai Agar segala hambatan bisa hilang Dan bisa lebih dalam proses segama yang kita lakukan Penunjuk akan datang dengan keyakinan Akan kebesaran Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik Bapak yang Maha Kudus Ini agama Kristen ya Nah, sebaiknya di gereja seperti, eh, seperti di gambar ya, mungkin ada cara yang berbeda, saya tidak tidak sepenuhnya tahu, namun cara sebaiknya seperti ini yang saya cari di Google ya, sebaiknya di gereja boleh, di rumah juga boleh ya. Nah, gimana dengan agama Buddha? Nah, bagi yang gambar yang beragama Buddha dengan cara semua yang kusuk di vihara atau kelenteng, memohon pada sang Buddha agar berkenan membantu proses pembuatan yang kita harapkan dengan mengaturkan dupa sebelas batang dan membawa satu botol air minum, aqua besar. Satu botol air minum ini dipanjatkan doa oleh orang suci di vihara, semoga diberkahi Dengan satu keyakinan bahwa sang Buddha pasti membantu proses agama yang kita lakukan tanpa ada halangan. Amitofo, Sancai Sancai nah ini sembahyangnya di wihara ya nah ini ada gambar seorang seorang yang beragama Buddha sembahyang di wihara ya di kamar wihara ya selanjutnya ya nah yang tadi cara atau mitos yang pertama nah mitos yang kedua nah mitos dalam dan real dalam membuat halaki yaitu satu ada suatu kepercayaan di mana dengan mencuri pisau kecil atau mode atau pisau apa saja dari keluarga pihak suami yang punya anak laki Kemungkinan membawa berkah juga Nah setelah pisau pisau dapat dicuri diletakkan di bawah kasur tempat tidur yang akan kita pakai untuk tidur Dan proses senggama yang kita lakukan untuk membuat membawakan hasil anak laki Ini dilakukan karena keyakinan pasti membawa berkah Ya itu dengan cara mencuri besoknya. Nah ini gambar pisau kecil model temutik Bali ya. Ini gambarnya. Yang berikutnya, mitos berikutnya itu dengan meminta baju atau celana anak laki-laki pada ipar atau saudara yang punya anak laki-laki. Nah ini dapat dijadikan juga penyempurna proses membuat anak laki dengan cara meretakkan di bawah kasur tempat tidur yang kita pakai proses segama ini dilakukan yakin akan membawa berkah tergantung keyakinan ya Nih, nah ini gambar pakaian anak laki yang kita minta ya jadi gambar pakaian anak laki-laki ini ya. jadi pakaiannya ini pakaian yang yang sering dipakai dan pakaian yang paling disayangi oleh anak laki-lakinya itu kita minta dengan baik-baik ya sehingga dengan keyakinan bahwa pakaian anak laki bekas ini bisa membawa pengaruh besar dalam proses senggama kita. ya Jadi tergantung juga keyakinan kita sebagai umat yang beragama, yakin dengan adanya Tuhan bahwa akan memberkati kita dan membantu kita sampai tuntas Kemudian ada mitos juga dalam proses senggama, mitos dalam beril da, dalam untuk mendapatkan laki yaitu dalam proses senggama, pihak laki-laki memulai aktivitas dari sebelah kanan nah, kalau kita melakukan aktivitas senggama dari sebelah kiri, akan mendapatkan anak perempuan, sedangkan kalau dari aktivitas sebelah kanan kita akan mendapatkan anak laki-laki nah, dengan keyakinan ini pasti akan membuka. nah, sebelum proses senggama yang diwajibkan Nah, sebelum kita proses agama kita diwajibkan makan buah pinang. Nah, ada suatu kepercayaan bahwa buah pinang mempunyai pengaruh besar untuk menetralisir atau menghilangkan atau mengambat ejakulasi ini atau ereksi. Sehingga ereksi lebih bisa ditahan tidak cepat keluar, ya. Sehingga yakin bahwa akan mendapatkan berkah laki-laki ya jadi buah pinang bisa dipercaya untuk mengobati ejakulasi dini atau ereksi sehingga dapat ditahan ya nah ini contoh gambar segama dan buah pinang ya ada juga suatu kepercayaan ya tidak ada buah pinang kita juga mau beli buah pinang juga ada di pasar maupun di warung-warung. Kita juga bisa memanfaatkan siung. 5 siung bawang putih sebagai obat ejakulasi dini maupun ereksi yang cepat keluar ya. Ini dilakukan sebelum kita sebulan sebelum kita melakukan ereksi ya gini sesenggama ya agar ereksi dapat dinetralisir. Nah, mitos dalam reel untuk berakan laki juga Ada Tadi sudah ya Sebenarnya buah pinang dapat diganti dengan Tiga siung bawang dah. Kemudian ada, pihak laki-laki harus banyak makan ikan laut Nah, sebagai Penambah stamina atau tenaga Pihak laki-laki Wajib dan harus Makan ikan laut segar Yang dipanggang Ataupun daging ayam kampung Yang dipanggang Ini untuk menambah stamina agar tidak loyo dalam segama yakin akan berkah ini pasti akan tercapai ya nah, nah ini sini ada gambarnya ya nah, ini dan gambarnya mana nah, ini hmm. ini ikan laut yang dipanggang ya pakai sambal pelalah sambal pedas ataupun daging ikan ya, ayam bakang ayam panggang ya ayam bakang ayam panggang ini makar ya. Di samping itu selama sebulan pihak laki-laki pada saat tidur tidak boleh pakai celana dalam. Mengapa? Nah karena celana dalam memperketat atau memperketat kebebasan alat kelamin itu untuk bergerak ya. Ya, selama kita proses rileks dalam tempat tidur ya sehingga otot panggul terasa rileks sebelum bertempur ya jadi yakin pasti akan bawa berkah kita lanjut mitos dalam real untuk merapat lagi yaitu pihak laki-laki selama sebulan pihak laki-laki selama sebulan sebelum melakukan kegiatan olahraga ada sebelum kita melakukan kegiatan uh, senggama kita terlebih dahulu selama sebulan kita melakukan kegiatan olahraga senam. Nah, tentunya senam apa yang dipakai itu senam kegel atau yoga seperti push up, gerakan terlentang, tidur bangun, tidur bangun tidur bangun, sehingga otot pendukung kegiatan proses yang lebih kuat dan lentur dalam bergerak. Sehingga pria laki, laki dan perempuan bisa meningkat. Ini dilakukan karena keyakinan bahwa berkah ya. Nah, contoh senamnya ya nah ini senam kegel ya uh, ini senam ya yoga senam kegel ini gambarnya ya kita lanjut biarlah ke-laki dalam bersama diharapkan bisa memuaskan istri sampai puas nah bisa ya. melakukan sedelur dua sampai tiga kali setelah itu biarlah ke-laki baru bisa menembakkan sperma diraih biar perempuan sih punanya Pria perempuan lebih dulu keluar setelah itu lagi laki -laki baru keluar dijamin pasti lagi puas istimewa kan istimewa sehingga ada pepatah ada keyakinan puaskan istimewa dulu baru kamu lebih rasa puas dengan keadaan itu ini lakukan pasti akan bawa berkah dan mendapatkan seorang anak laki-laki kita lanjut. Nah, ini gambarnya. kita lanjut. Nah, mitos dan dalam real untuk melakukan lagi secara medis itu wanita wajib mengalami orgasme saat berhubungan intim. Dengan orgasme akan meningkatkan kandungan alkalin dalam vagina dan memicu produksi cairan vagina. Menjadi basa, menguntungkan sperma Y agar lebih luas masuk ke sel telur. Orgasme pada wanita juga memurahkan gerak sperma menuju serpik. Jadi saya ulang lagi. Mitos dalam real untuk mendapatkan laki-laki itu secara medis. Yaitu wanita wajib mengalami orgasme saat berhubungan intim dan dengan orgasme akan meningkatkan kandungan alkalin dalam vagina dan membantu produksi cairan vagina menjadi bahasa yang membutuhkan sperma Y agar lebih luasa masuk ke sel telur orgasme pada wanita juga menggunakan gerak sperma menuju serviks ya nah, ini ya gambarnya ya lanjut Mitos dalam real. Nah, dilarang menggunakan obat kuat non izin bp -POM. Ini juga, jika ini dilanggar, akan berkembang fatal semua proses yang dijalani alias gagal. Obat kuat yang beda belum tentu bagus bagi kesehatan tubuh dan alat kelamin kita. Obat kuat yang beda kemungkinan 80% mengandung zat kimia yang berbahaya dan cepat ereksi. Ini dilakukan karena yakin membawa berkah. Ya. Jadi, larangan itu perlu kita patuhi ya. Iya perempuan lebih banyak makan sayur agar mudah demi dulu ereksi tetapi boleh sedikit dikain laut segar yang dipanggang untuk stamina 50% dilakukan karena yakin akan berkaya nah, dengan mengatur pola makan mendukung suasana rahim yang bersifat basah calon ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat basah selama 3 bulan dengan mengatur pola makanan berarti selama 3 bulan selama 3 bulan, nah, sebanyak makan sayur ya, mengatur pola makanan mendukung suasana lain yang bersifat basa. Calon ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat basa selama 3 bulan sebelum masa pembuahan. Penelitian dari Free Process Duke Proceeding of the Royal Society B tahun dua mengatakan jika wanita mengonsumsi banyak kalori sebelum masa pembuahan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk bisa anak laki-laki. Nah ini juga sudah ada penelitiannya ya, jadi bisa dicek di internet ya. Kemudian kondisikan tubuh wanita yang cenderung asam mampu mempun kondisi tubuh wanita yang cenderung asam. Nah ini ini ini ini aturan ya kondisi tubuh wanita yang cenderung asam mampu membunuh sperma anak laki-laki yang hanya mampu bertahan 48 jam mampu membunuh sperma anak laki-laki yang hanya mampu bertahan sekitar 48 jam rahim itu hingga menjaga suhu tetap basah nah ini dilakukan bahwa rahim itu harus basah kalau masih asam berarti sperma calon bayi laki-laki akan, akan mati ya jadi harus uh, untuk mempelai suasana tubuh tidak basah bisa dilakukan dengan mengkonsumsi beberapa makanan ya, jeruk tomat, vitamin C dapat menjaga pH yang tepat untuk menentukan hamil dan jamur mengandung vitamin D yang dapat menjaga kesehatan sperma pisang, potasium yang tinggi, kalium bisa membantu sperma di dalam rahim ya. pisang ya Uh, kemudian siput juga mengandung mineral zinc yang dapat membantu meningkatkan jumlah sperma pria secara luar biasa ya. Siput, makanan siput. Makanan asin, ikan asin, daging, kerupuk, dan makanan asin lainnya memiliki kadar natrium dan kalium yang seimbang ini dapat meningkatkan peluang untuk bulan lagi Ini lebih mudah dikonsumsi untuk calon ayah. Untuk calon ibu, perbanyak makan buah dan sayur dibandingkan daging-daging. Perbanyak -daging. konsumsi jagung, manis, roti, pokoli. Kelapa muda daun kakcang panjang-panjang nampaknya dan ikan ya ini bisa dibaca lagi mitos dalam film anak laki itu dalam agama dalam melakukan segama pihak laki diharapkan jangan otak dalam pikirannya diselimuti pikiran pulang dulu. dan mampu menekan pikiran pikiran harus bisa dikendalikan fokus pada dewa karena selalu mau pada dewa kan? Terus, kita dalam berkenalan laki ini bukan karena keyakinan sehingga main dilakukan dengan pikiran bersih dan tulus kelas pada beliau tuhan yang maha esa untuk permainan laki-laki sukutra dilakukan karena yakin bahwa mereka ya. mitos dalam beliau juga mendapatkan laki itu posisi bercinta pada beberapa posisi seks dan penetrasi yang bisa membantu mendapatkan laki itu posisi seks dengan sudut penetrasi yang dalam dapat mengurangi jarak yang ditempuh sperma laki-laki untuk berenang lebih cepat dan tanpa harus melewati bagian luar bagian yang disebut asam. Dengan pernafasan yang dalam, sepenuhnya laki-laki lebih cepat untuk mencapai sel telur posisi yang bisa dilakukan, misalnya untuk style woman on top posisi duduk. Mitos dalam riilum terperkana laki juga jika perempuan sedang mengalami haid atau menstruasi tidak diizinkan melakukan segama, dikaitkan sama dengan buang-buang tenaga atau sepanjang tunggu sampai proses selesai haid telah setelah 8 hari kemudian diharapkan perempuan melakukan pembelahan sendiri rahmas agar anak yang sudah dapat senggama melonjak tidak berdendak terkena. dalam melakukan senggama perlu juga memberikan masa masa subur agar pembuahan sel telur dari sperma berjalan normal pada masa subur sudah posisi kita, pasti kita bisa melakukan senggama dalam proses pembelahan lelaki masa subur perempuan periksa sekitar waktu populasi kira-kira lima hari sebelum populasi terjadi umumnya masa subur wanita 12-16 hari sebelum masa aid berikutnya dalam kata lain rata-rata wanita malam proses masa subur di antara hari ke-10 hingga hari ke-17 setelah hari pertama aid terakhir hal tersebut berlaku bagi wanita yang punya siklus aid teratur hari. namun bila siklus anda berbeda anda dapat mempelajari dan menghitung kapan masa subur anda ya. Nah berhubungan seks tepat pada waktunya ya, hal ini dikarenakan disempat sel spema y, memiliki bentuk yang lebih kecil dan gesit tetapi hanya mampu pada paling lama 48 jam. Hal ini bisa dikatakan meningkatkan kemungkinan ambil lagi, karena sperma i akan mengungguli kecepatan sperma untuk bertemu dan dibuai oleh sel telur. Usahakan minum kopi untuk pria, beberapa orang mengajarkan untuk pria dan calon ayah meminum secangkir kopi sebelum melakukan hubungan intim Hal ini lakukan karena merapat memberikan dorongan ekstra yang mereka lebih gesit untuk memakan penetrasi di dinding rahim Sehingga dapat bertahan lebih lama untuk membahas inari segama pada hari Purnama dan hari Dumpa Kacang Kliwon. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan Sebenarnya cara buat lelaki untuk pasangan yang baru menikah Atau yang sudah menikah Yang, yang belum memiliki penghubungan Om lelaki, lelaki Om, sedih, sedih.